bagi sungguh merugikan selamat aktivitas pagi ini saya akan memberikan tinggi kotak uh, cincin beruang rasa coklat ya ini kita akan kirim ke medan Anda bisa lihat ini kita cek dulu Oke okay kita masukkan kita burus dulu kita buka ini pepe-pepe Okay. <clears> that. Oke mm -hmm. 请不吝点赞